Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya share ke kalian semua yaitu cara mengatasi tidak bisa download WhatsApp di Google Play Store. Hal ini bisa terjadi ketika kita menghapus WhatsApp mod yang sebelumnya sudah kita gunakan, tetapi masih ada data yang tertinggal sehingga menyebabkan untuk instalasi WhatsApp resmi dari Play Store tidak bisa dilakukan. Nah, untuk mengatasinya, supaya kita bisa mendownload kembali aplikasi WhatsApp yang resmi, ada cara yang sangat mudah. Jangan simak videonya ya untuk menghapus cara bersih whatsapp mod yang sebelumnya kita gunakan terlebih dahulu sekarang kita masuk ke menu pengaturan atau setelan yang ada di hp kalian kemudian cari untuk daftar aplikasi ya di hp samsung ini di bawah ya di bagian aplikasi kemudian sekarang kita ketikkan di bagian atas ini whatsapp nah kalian akan menemukan com.whatsapp nah ini dia untuk data yang tertinggal ya Kemudian kita pilih, setelah itu pilih penyimpanan. Nah kalau misalnya kalian nggak bisa menghapus penyimpanannya, maka pilih saja di sini hapus instalasi. Oke, okay. sudah terhapus. Berikutnya sekarang kita coba lagi untuk menginstal aplikasi WhatsApp, apakah bisa dilakukan? Oke, okay. untuk proses download sedang berlangsung, kita tunggu hingga selesai. Oke, okay. dan untuk WhatsApp sudah berhasil diinstal dan kita bisa menggunakannya seperti biakala. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mengatasi tidak bisa download WhatsApp di Google Play Store. Semoga trik singkat ini bisa bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.